Okay, ayat di sebelumnya ayat 16 ya, okay. yang ditanyakan apa? Pak Ustad menjelaskan di ayat 16 itu kan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya hari kiamat, sedangkan ada hadis yang mengatakan bahwa kiamat itu jatuhnya tidak lain adalah hari Jumat, itu okay. Ya. di Quran surat tujuh di surat tujuh surat al-araf di ayat 187 itu Allah menyatakan ya teman Alhamdulillahi mina syaitonir radhiyin 107 ayat 187. Okay. Ya'aluna ka anisaati ayyana mursaha? Kul inna ma ilmuha inta rabbi. layu yajliha li waqtiha illahu. Sa kulat wal ard la ta'dikum illa baldah. Oh, Sampai yang terjemahkan ini, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Nah, ini jering namanya kalau terjemahkan ini. Ya, bilakah terjadinya? Kapan? Ono Wong ya Rasul kepadamu tentang hari kiamat. Kapan dari kiamat itu terjadi? Katakanlah, Oke, jawaban. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Oh, Rasulullah diminta oleh Allah, jelas. Nah, Nawong sing takkon ibu, kiamat itu adalah urusanku di sisi Tuhanku. Ngomong Nawong na sing takon Terus? Tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia Tidak ada yang bisa mendatangkan kedatangannya Kecuali Allah yang tahu Berarti kalau kecuali Allah yang tahu Ada nggak orang menyebutkan kiamat itu datang nanti pada bulan ini, tanggal ini Tidak ada yang enggak ada yang tahu kecuali dia. Nah, lek teko ya opo nih. Kiamat itu amat berat. Huru haranya bagi makhluk terwajat dan Amat berat huru haranya. Kedatangan kiamat. Terus kedatangannya seperti apa? Yang di langit dan di bumi, okay. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Oleh kalimat tiba-tiba niku ada penentuan tidak? Nah, ada, namanya aja tiba-tiba. Maka tidak ada ketentuan. Memang ada hadis ya Ada hadis yang Berkenaan dengan apa ini kiamat? Contohnya, ini, ada hadis. apakah hari kiamat itu hari Jumat? Ini <gulah> memang. Sisi sama wawcawawye, isi wawcawawye, di surat isi wawcawawye, ayat wawcawawye, isi wawcawawye, isi wawcawawye, isi wawcawawye, isi wawcawawye, isi wawcawawye, isi wawcawawye, isi wawcawawye, isi Walataqu satu illa fi yaumil jumu'ah. ini, sebaik-baik hari dimana di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga Dia dikeluarkan dari surga Hari kiamat tidaklah terjadi Kecuali hari Jumat Ada hadisnya Oke. Cuma ingatkan Bapak-Ibu -Bapak sekalian Yang jadi pertanyaan Dunia ini kan bundar ya Bulat Halo Gia. Leksaiki saiki kayak gini tuh Jumat, no Amerika dino Novo, kemes, Sabtu, ngaku lek dino Jumat pas kenceng kayak gini Jumat, irano koklah gak Jumat, terus <laughs> no Eropa dino kemes, cari uang Eropa lu cari ini dino Jumat, aku kiamati dino, Kemis. maka boleh ya orang berbedohan semacam ini ya. tetapi Quran telah menjelaskan lataktikum illa bangtah nah, kiamat itu dia akan datang kecuali dengan tiba-tiba nah, kalimat tiba-tiba ini hari nopo kira-kira nopo? sembarang tergantung Allah ya lho, surat 7 ayat 187 ini ada hadis lagi Bapak, ini inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah fihi kuliko adam wafihi kubidho wafihi nafkhotu wafihi so'khotu sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari jum'at di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, di hari itu tiupan kalah pertama dilaksanakan, di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Yuk bunyinya Nah, Bapak Ibu sekalian, sedangkan di yang jadi pertanyaan ini, jumat yang manakah dan kapan? ini ada dari Syekh Abdul Muksin Al-abad Al-Badar Sar Sunan Abi Dawud menyatakan ini, maka mereka semua tidak tahu kapan terjadinya dari tiapa. Allah Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya tidak diketahui pada tahun kapan ter terjadinya pada hari apa, dan bulan apa. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa kiamat tidaklah terjadi pada hari Sabtu, tidak terjadi pada hari Ahad, tidak terjadi pada hari Senin, tidak terjadi pada hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Dia terjadi pada hari Jumat tertentu, karena hal ini telah sohek riwayat dari Rasulullah s.a.w. tetapi Jumat yang mana di bulan yang mana dari tahun yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma niki kan jadi perbandingan. Nah, ini Jumat saiki dina Jumatno Jumat. ini negara lain lho Jumat. tidak nah, ditentu hari kiamat itu dina Jumat. Lah kene kiamat jekono ora gorong. satu halo, lagi amatiku sedunia bapu saat planet-planet itu la maka ketika mengambil hukum itu nomor satu yang diutamakan adalah Al-Quran kalau ada teks hadis bapu bertentangan dengan Al-Qur'an maka sih dipotong hadisnya nampak Qur'an nih hadisnya dipotong mestine hadis itu tidak boleh bertentangan karo Qur'an tidak boleh hadis itu kudu mendukung Al Qur'an nggak mereka mendukung maka ketika mengambil hukum maka Al Qur'an didahulukan dan then...